Hai teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa lagi dengan kami di sini Jaya. Semoga kita semua tetap dalam dan Allah subhanahuwataala. Pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas ini masih IC ya, masih IC IC logika. Cuma yang sekarang ini itu IC-nya tujuh delapan Mana sih? Ayo fokus dong. Ya, itu ya, kelihatan ya 7402 ya teman-teman ya 7402. Ini IC ini ya 7402 ini adalah IC uh, NOR, NOT OR. Jadi kebalikan dari yang OR. Dan ini juga kebalikan dari semua gerbang logika yang pernah kami tampilin ya di video-video sebelumnya. Kenapa? Karena kalau sebelum-sebelumnya OR nya itu menghadap ke kanan ya, ini mendapat ke kiri ya dengan catatan e, nomor satunya ada di bawah sini seperti itu ya ini 14 pin juga ya ini e, ground dan ini e, VCC seperti itu oke okay. ingat ya ini berbeda ya dengan yang yang sebelum-sebelumnya posisinya tapi posisi kaki untuk ground dan VCC nya sama ya yang berbeda hanya input-outputnya berbeda posisinya. Ini menghadap kiri. Ya, karena di sini sudah ada jamperan untuk ini ya. Untuk yang ground. Dan ini untuk yang VCC. Maka langsung dimasukkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Okay. Bisa dipahami ya. Oke. Okay. Kita akan coba yang pull down dulu ya. Pull down dulu seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan... Uh, pasang dulu untuk outnya, outnya itu ada di sebelah sini, nomor satu ini out ya untuk gerbang logika yang pertama. Dan ini uh, apa, teman-teman, uh, ada empat gerbang logika ya di sini ya. Oke, okay. outnya di sini ya. Kita coba gerbang logika yang pertama seperti itu. Kita pasang seperti ini untuk lednya. Insya teman-teman sudah paham untuk apa Untuk ininya ya katoda uh, anodanya seperti itu Oke okay, Karena ini kita akan mencoba yang pull down dulu Maka uh, ini kasih resistor seperti ini Ke ground ya Langsung begini teman-teman ya Yang pull down dulu kita coba, oke? Okay. Oke. Okay. <tuh> Secara default ya, defaultnya rangkaian yang ada sekarang ini, ketika di pull down begini, ini sama artinya inputannya dikasih 00. Ketika inputannya 00, uh, maka di sini harus langsung satu atau menyala. Ketika ini mati, mati dikasih 00, ini harus satu, harus menyala. Logikanya yang benar seperti itu, teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita coba. Harus nyala ini ya kalau tidak, bisa dikatakan keliru. Nah. Kenapa tidak menyala? Adakah yang salah? Oh, kurang menekan, teman-teman ya, kurang menekan. Nah, ini ini benar ya, seperti itu. Jadi hal-hal non teknis itu Sangat berpengaruh sekali tekanannya juga ya karena ini kan kakinya agak kecil seperti itu Oke okay. ini posisi ya ini posisi untuk eh, pertama ya posisi logika pertama jadi ketika yang A 0 yang B 0 maka ini satu ini akan saya kasih di sini Ya inputannya dua ya hati-hati teman-teman Saya akan ke sini saja ya ke sini saja ya. Ya. Ini sama artinya dengan dimasukkan ke 0 Ini 0 ya ground ya sebelah sini ya sudah luar sini ground Oke Tetap nyala ya Tetap nyala Oke tetap nyala teman-teman ya Oke Ini posisi pertama Ketika posisi kedua Yang A ini saya masukkan ke satu Maka ini harus mati Ya mati ya benar ya Oke ini posisi kedua Kembalikan ke posisi pertama Sekarang ke posisi Ketiga Yang A 0 Yang B 1 Oh kok mati dulu. Ini harusnya hidup ini. Ada apakah? Bentar teman-teman ya. Oke, okay, kurang-kurang nempel ya. Ini posisi yang pertama ya. Yang kedua sudah, yang ketiga sekarang yang B saya masukkan satu, maka ini harus mati. Ya. Oke okay, ya, benar ya. Oke, okay, masukkan lagi ke sini ya kadang begini ya kurang-kurang kurang pas oke okay. posisi ketiga sudah sekarang posisi keempat ya semuanya dimasukkan ke satu ya mati oke okay. oke okay, rangkaian seperti ini benar teman-teman seperti itu ini masih pull down oke okay. kalau pull up pull up tinggal ini aja ya tinggal dicabut aja Ya ininya, tar ya, tinggal dicabut aja resistornya karena ini sama dengan pull up karena ini uh, sudah ada resistor pull up di dalamnya secara default ya seperti itu. Ya ambil aja dulu resistornya. Oke, posisi seperti ini ini sama dengan dikasih nilai. Uh, satu-satu teman-teman ya Satu-satu Karena boot up ya defaultnya Ini harus mati ini Pertama kali ditancapkan harus mati uh, Mati ya Oke okay. Sekarang agak kita coba mulai ya Oke okay. Jadi sama dengan ini Tanpa tanpa inputan seperti ini ya Tanpa inputan Ini sama dengan uh, dikasih inputan satu seperti itu oke okay. okay, ya ini kita coba posisi yang yang pertama ini harusnya hidup ya posisi pertama nol nol ya nol ini harus hidup apapun yang terjadi Nah, hidup ya Hidup teman-teman ya. Nah ini ketika ini kasih 00 Maka ini hidup seperti itu. Oke. Okay? Bedanya dimana? Bedanya cuma di inputannya pull up dan pull down. Tapi ketika dikasih logika. Dia akan menyatakan posisi yang sama seperti itu. Nah ketika posisi kedua. Ini pindah ke satu. Maka ini akan mati. Kok tadi langsung mati ketika dicabut? Ya karena defaultnya ini kan sama dengan satu, dicabut sama dengan ngasih satu, sebelahnya seperti itu. Oke okay, ya, teman temannya Kemudian uh, ini posisi ke tadi kedua sekarang ke, ke pertama pertama ya. Sekarang ketiga, ketika b-nya itu satu. Nah, sama dengan dicabut sama dengan dikasih satu. Oke. Okay mati ya atau nol ya posisi ketiga. Sekarang kita masuk ke posisi keempat. Mulai dari sini biar tidak bingung. Yang A ya, yang A dikasih satu, yang B dikasih satu, mati seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau mencoba, coba dua-duanya, yang pull up dan pull down. Kalau pull up tanpa resistor eksternal seperti ini, itu sudah pull up. Karena defaultnya ini pull up seperti itu ya, pull up resistor. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.